Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan bahas Kunci jawaban halaman 117 dan 118 Pada tema 2 kelas 5 udara bersih bagi kesehatan Mari kita jawab di halaman 117 dulu Ayo berdiskusi Apa akibatnya jika semua tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah di rumah dan dalam masyarakat Diskusikan bersama kelompokmu Lalu bandingkan dengan hasil diskusi Kelompok-kelompok lain Mari kita jawab ya Akibat Siswa tidak melaksanakan tanggung jawab Yang pertama Di rumah orang tua tidak senang Rumah akan berantakan Yang kedua Di sekolah sulit memahami pembelajaran Akan ketertinggalan pembelajaran Dan nilai yang didapat tidak memuaskan. Yang ketiga, di masyarakat tidak memiliki teman. Berikutnya, kita lanjut. Sikap apa yang kamu pelajari hari ini? Mari kita jawab: sikap melaksanakan tanggung jawab di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat. Kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tuamu apakah selama ini kamu telah melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab atau belum Jika belum, mintalah saran kepada orang tuamu untuk memperbaikinya Baik, belum Saran dari orang tua akan membantu dan membimbing anak melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh